terbaru. Bikin baper Rizky Febian dan Anya Geraldine saat sesi Photoshop Baru-baru ini Rizky Febian merilis single baru bertajuk Cuek. Lagu baru Putra Komedian Sule itu juga telah dirilis video klip officialnya. Kali ini gak tanggung-tanggung, iki sapaan akrabnya. Merangkul selebgram kondang Anya Geraldine sebagai model video klip tersebut. Bikin heboh netizen. gak hanya membintangi video klip, keduanya juga menjalani pemotretan bareng. Inilah potret kedekatan Rizky Febian dan Anya Geraldine. 1. Salah satu adegan di MV Cuek yang sudah tembus jutaan filmu. 2. Kabarnya pihak Anya sempat menolak tawaran IkiLo. 3. Beruntung, Anya akhirnya mau untuk jadi model video klip Iki. 4. Bahkan netizen sampai baper melihat keduanya duh meseranya 5. Apalagi ada sesi photoshot yang gemas begini 6. Banyak yang berkomentar serasi sini Memang kuat banget misteri mereka 7. Mereka juga sudah tak canggung lagi untuk berpose mesra 8. Menghayati banget posa mereka profesional 9. Di balik layarnya tetap serius cari pose terbaik 10. Profesional hasilnya pun memuaskan Itulah sesi Photoshop Rizky Febian dan Anya Geraldine yang sedang terlibat proyek bersama. Bagaimana menurutmu? Serasiga